Dedy Corbuzier tak terima dituduh cemarkan nama Mario Teguh. Dedy Corbuzier resmi dilaporkan Mario Teguh ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, tanggal 16 bulan 11 tahun 2016. Dedy Corbuzier dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3 UU, ite tentang fitnah dan pencemaran nama baik, sebagai pihak terlapor. Dedy Corbuzier rupanya tidak terima. Presenter berkepala plontos ini tak mengerti di mana letak pencemaran nama baik yang dimaksud motivator kondang tersebut yang jadi pertanyaan. Pernahkah Dedi mengeluarkan pernyataan yang menyuruh melakukan perbuatan tidak baik? Ternyata Dedi tidak pernah melakukan apapun yang bersifat menuduh atau mencemarkan nama baik Mario Teguh, kata pengacara Deddy Corbuzier, Hotman Paris di Kuang Oan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sabtu, tanggal 19 bulan 11 tahun 2016, laporan ini adalah buntut dari sebuah program talk show di stasiun televisi swasta yang dipandu Deddy Corbuzier serta Wawancara eksklusif Dedi Corbuzier bersama Aryo Kiswinar beserta ibunda bertajuk Di Peruit Dadi dalam acara yang bisa disaksikan melalui channel YouTube tersebut. Kiswinar beserta ibunya sempat membuka kisah kelam Mario Teguh di masa lalu. Kalau karena Dedi pernah mewawancara anak dan istrinya, berarti seluruh media harus dilaporkan juga. Artinya. Apa yang diwawancara oleh Dedi itu, sudah menjadi konsumsi publik, sudah diceritakan Kiswinar dan ibunya kemana-mana, Hotman Paris menjelaskan. Ia melanjutkan, apalagi kalau memang berita dan tuduhan itu tidak benar, harusnya yang melaporkan anak dan istrinya. Anehnya, kenapa yang dilaporkan Dedi Corbusier, sementara orang yang menceritakan anak dan istrinya tidak, Ufa. Saat emosi, irish bella bisa meluapkannya ke irish bella mengaku sudah lama menjalani kegiatan olahraga muay thai meski sibuk. Irish bella selalu meluangkan waktu untuk berlatih seminggu sekali di lokasi syuting. Rupanya, olahraga muay thai dijadikan irish bella sebuah luapan emosi saat sedang kesal. Kalau muay thai, tuh.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 Kalau ngelajim gitu, buat aku standar lah. Kata Irish Bella. Irish Bella trauma pacaran dengan artis. Irish Bella pernah menelan pil pahit saat menjalin kisah cinta.